Itu diagram pen. Diagram pen adalah salah satu cara untuk menyajikan himpunan yang dinyatakan dengan gambar atau diagram. Nah, diagram pen ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Penn. Bagaimana cara membuat diagram pen? Yang pertama, himpunan semesta yang dituliskan dengan huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di himpunan semesta digambarkannya dengan huruf Maaf, dengan kurva tertutup sederhana nah, seperti ini nah, Kurva tertutup sederhana kita ambil lingkaran Misalkan kita namakan himpunan A Oke, yang ketiga Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik Kita gambar dulu himpunan semestanya dengan persegi panjang Kemudian ditulis suruh S nya Kemudian lingkaran Kita misalkan nama himpunannya A Dan nama anggotanya juga A Kita tulis di dalamnya Jangan lupa dikasih titik di depannya nah, Yang keempat Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota Maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan Baik, sekarang kita lihat contoh soal Yang pertama, misalkan diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kemudian himpunan A, 1, 2, 3, dan B-nya 4, 5, 6 Nah, bagaimana cara menggambarkannya dengan diagram pen? Yang pertama, untuk himpunan S kita gambarkan persegi panjang Kemudian untuk himpunan A dan B kita gambar dengan lingkaran Nah, karena A dan B-nya tidak ada yang sama anggotanya, maka lingkarannya terpisah. Kita tuliskan nama himpunannya, A sama B, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditulis dengan titik di depannya. Kemudian untuk anggota himpunan B, 4, 5, dan 6. Nah, untuk himpunan S Karena sudah tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Maka kita tinggal menuliskan 7 7 ya 8 Dan 9 Baik Sekarang Contoh yang kedua Diketahui Himpunan semestanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, himpunan A-nya, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita lihat, untuk himpunan A dan B, ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar lingkarannya akan seperti ini. Kita tulis dulu himpunan S-nya, kemudian... Uh, untuk himpunan A dan B digambarkan lingkarana. lingkaran nah, lingkarannya ini berpotongan Karena himpunan A dan B nya ada yang sama Kita tulis nama himpunannya Ya Setelah itu kita tuliskan anggotanya Yang diisi pertama kali adalah yang tengah dulu Yaitu untuk yang samanya Anggotanya itu 3 dan 4 Kemudian untuk A berarti tinggal satu dan 2 yang belum ditulis 1 dan 2. Dan untuk B berarti 3, 5 dan 6. Nah, untuk himpunan semestanya kita tuliskan eh, 7 8 dan 9. Baik. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan S-nya anggotanya A B C, D, F, G H, I, kemudian A-nya A dan B-nya A B, C, B, A, B C, D F. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan B. Untuk himpunan A ternyata semua anggotanya ada di B. Maka gambarnya akan seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan nama anggotanya eh, nama himpunannya. Nah, untuk himpunan A ada di dalam himpunan B kita tuliskan dulu anggotanya yaitu A, B dan C. Nah sekarang untuk himpunan B kita tinggal menulis D, E dan F. Sedangkan untuk himpunan S, kita tinggal menuliskan huruf G, H, dan Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui himpunan S-nya A, B, C, D, F, G, H, I. Kemudian himpunan A nya ABCD dan himpunan B nya juga ABCD. Nah, kita lihat himpunan A dan B ternyata sama. Maka gambar lingkarannya cukup satu saja. Ya, kita tuliskan nama anggota nama himpunannya. Kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A sama B karena sama jadi ditulis satu kali saja. A B C dan D. Sedangkan untuk S, berarti kita tinggal menuliskan huruf D E, maaf, huruf D sudah ada, tinggal E, F, G, H, dan I Nah, itulah contoh soalnya Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya simpulannya itu ada empat macam diagram pen yang pertama jika anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama maka lingkarannya terpisah kan seperti ini ya nah, yang kedua kalau ada anggota A dan anggota B yang sama salah satunya maka lingkarannya akan berpotongan ya seperti ini gambarnya kemudian yang ketiga jika anggota A semuanya ada di B, atau anggota B semuanya ada di A, maka ada di dalamnya himpunan A itu. Ada di dalam himpunan B. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan A dan B sama, maka kita cukup menggambarkan satu lingkaran saja.